Gak belajar adat dulu sebelum belajar ilmu, akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Benar gak nih? Ya? Ilmu nambah, sombong nambah. Ilmu nambah, suzong nambah. Ini jadi musibah hari ini, ya? musibah di mana-mana. Karena hari ini orang cukup tanggap lu ngaji. Maka saya bapak yang datang ke masjid hari ini. Ini saya sangat apresiasi. Orang sekarang cukup mengandalin ini, nih. bener nggak? Apain ke masjid, handphone aja gitu. Ini godaan hari ini, Pak. Maka kalau kita masih bisa mengunjungi majelis ilmu, kunjungi, kunjungi.